Watak berdasarkan weton neptu 18 Watak neptu 18 dimiliki oleh orang lahir di weton Sabtu Pahing Orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak panas Bicara baik periang Dan bila bertengkar sangat bila berani Tetapi mudah mengalah Dalam istilah primbon Watak ini disebut berlaku seperti Api